halo sahabat motor kembali lagi bersama saya Agung Jamirda21 oke teman-teman kali ini aku mau memberikan tutorial atau tips cara meletakkan plat motor di bawah oke langsung aja yuk kita simak videonya oke jadi sebelumnya plat motornya itu di sini ya karena menurut saya di bagian sini itu mengganggu mengganggu pandangan. Kemudian saya merubahnya menjadi di bawah sini ya teman-teman oke Jadi platnya di bawah sini Dan untuk cara pemasangannya sangat mudah ya teman-teman Kalian cukup membeli plat besi ya Di bengkel-bengkel banyak Lalu bagaimana cara proses pemasangannya Yuk, simak terus video ini. Baik, untuk cara pemasangannya sangat mudah, teman-teman bisa membengkokkan besinya, ya. Menjadi seperti huruf L, ya, teman-teman. Kalian bisa menggunakan tang ataupun palu, ya. Karena ini yang saya beli ini mudah patah, ya. Kemudian saya mengakalinya dengan cara memipihkan dulu, ya teman-teman. Saya pukul-pukul dulu agar eh, gimana ya bahasanya itu agar lentur, ya. Kemudian setelah agak pipih, baru saya bengkokkan. Tujuannya agar tidak patah, gitu ya teman-teman. Mungkin juga ada yang lebih kuat, ya. Walaupun dibengkokkan, dia tidak akan patah. Oke, dan untuk cara pemasangannya untuk motor fiction ya di radiator ya. Nah, tepatnya di sini teman-teman. Ya, kelihatan ya di sini posisi pemasangannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau dari samping penampakannya seperti ini. Ini sangat kuat teman-teman ya. Dia tidak akan goyang ke atas maupun ke bawah. Jadi cukup mudah ya dan bisa kalian praktekin ya dan ini fungsinya ini untuk apa oh ya pengganjal aja supaya kuat ya jadi begitulah teman-teman jadi tampaknya dari bawah seperti ini ya oke. Cukup mudah dan simple, bisa kalian lakukan di rumah sendiri, ya. Oke, sahabat motor, mungkin itu aja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.